lagi bersama Romoto Vlog jadi sesuai janji di, di video kali ini kita mau nge-review sianya lagi banyak yang ditambahin part-partnya ini tuh tag yang kedua tadi tuh udah ngerecord sekitar sekitar 30 menit siapa ah, sekitar lima menit menitan lah. udah ngebahas semuanya pas dilihat enggak ada suaranya ah mau emosi juga mau marah ke siapa nah, udah lah kita ulang jadi dari segi tampilan lumayan banyak yang berubah banyak yang diganti lah pokoknya Oke, langsung aja kita review dimulai dari stang ya bagian stang. Kalau stang ini masih pakai yang lama, pakai rental 997. Itu untuk stang harganya itu Rp1.850.000. Terus untuk riser, riser make Willwood warna biru. Kalau untuk riser nih harganya sekitar 200 lebih lah, 200.000 lebih. kalau nya ini enggak PNP soalnya baut cuma bau beda di ukuran baut riser aja sih. Riser udah barpet. Ini kalau bar ini barpetnya udah diganti lagi sih. Soalnya kalau barpet bawaan stangnya itu warna hitam. Hitam, pokoknya hitam putih merah lah, ada warna-warna merahnya gitu. Jadi ini ganti pakai warna biru. Untuk barpet ini harganya berapa? 370.000 kalau nggak salah. Belinya di Tokopedia ya Barpetnya ada, barpetnya aja tapi ada yang ngejual barpet ori rental barpetnya doang. Tapi ya itu harganya lumayan. Terus ke sak handle aja handle. Untuk handle nih kiri kanan pakai Endurotex warna biru untuk harganya itu Tech kisaran 300 ribuan lah. Handle Tech, Terus ini saklar kanan. Saklar kanan pakai punya Xabre. Original. Kenapa diganti pakai punya Xabre? Soalnya lebih simpel aja sih, lebih kecil. Ini harganya saklar kanan Xabre itu 90.000 original belinya di Tokped juga biar lebih murah. Terus ini saklar kiri, saklar kiri masih ori, cuma ini ditambah saklar apa? Dual band dari BRT. Itu harganya Rp 70 ribuan lah ya. Terus spion. Ini kalau spion make punya spion sepeda. Spion spion make spion sepeda itu belinya di Tokopedia. Harganya jadi spionnya itu dijualnya tuh per biji, per buah buah-buah Per biji pokoknya, Pak. Satu itunya itu 50.000. Jadi kalau kiri kanan jadinya 100.000. Belinya di Tokopedia. Cari aja namanya spion sport eh spion sepeda sport, spion sport sepeda pokoknya, Pak. Ada pasti itu. Terus untuk handguard. Handguard kiri kanan pakai X Service. Warna tadinya warna biru biru putih sih, cuma ini di repen jadi hitam, biru hitam. Biar masuk lah sama warna motor untuk handguard itu harganya kemarin Rp750.000 enggak tahu ori enggak tahu KW pokoknya mah, tapi kalau harga segitu mah ori kayaknya enggak tahu dah terus voltmeter voltmeternya mah yang murah-murah aja merek apa ini Nine itu harganya berapa ya 40000 untuk voltmeter harganya 40000 terus reflektor lampu depan ini reflektor lampu depan custom sendiri pakai yang LED itu Yang lama Cuma sama saya diambil yang lampu kotaknya aja Lampu LED nya aja sama saya diambil Terus dipasang di reflektor orinya Jadi kemarin tuh gak ngelubangin sih Cuma nyabut mikanya, Mika lampunya Kalau untuk reflektor nih, Ini cuma beli lampunya aja sih Lampu LED nya Harganya itu Rp350.000 karena kan ini pakai reflektor oli, apa reflektor ori oli. Reflektor ori terus dicat hitam dalamnya. Kalau yang mau bikin kayak gini, video tutorialnya udah ada. Tinggal scroll aja ke bawah cari. Tutorial bikin lampu depan, reflektor lampu depan. Terus kita ke bagian mana nih? Wheelset dulu ya. Kalau wheelset ini depan belakang pakai Viroci itu harganya eh ukurannya dulu wheelset ukurannya kalau bagian kalau depan ukurannya 300 kalau belakang ukurannya 350 ini warna biru diripen lagi sih biru candy terus kalau jari-jari nggak tahu merek apa kalau tromol pakai tromol ori cuma diripen hitam terus ban ban depan belakang pakai maxis extra max depan ukuran 120 70 terus belakang ukurannya 140 70 pokoknya untuk harga wheel seatnya ini sepaket tanpa tromol ya jadi velg jari-jari sama ban itu sepaket kisaran 2 jutaan lah tanpa tromol pokoknya udah sama ban kemarin beli mah jadi nggak tahu harga itu Pokoknya bannya mah kalau harga ban itu semakin dari eh tergantung dari ukuran sih kalau harga ban mah Jadi semakin gede ukurannya semakin mahal Terus ini ini ini udah dibikin tubeless Ini udah dibikin tubeless Jadi gak pakai ban dalam lagi Itu tubeless tubelessin itu harganya Satu ban tuh habis 50 ribuan lah Pokoknya beli ban dalam wetik aja Terus sama beli cairannya kemarin Cairannya memurah 30 ribu doang jadi wheelsheed udah sekarang nih piringan depan piringan depan pakai delcavic ukuran gak tahu ukuran berapa ini pokoknya yang paling gede lah untuk piringan depan nih harganya berapa ya 300ribuan kalau nggak salah terus jalur roda depan kalau jalur roda depan nih bikinnya kemarin sepaket sama jadi jalur roda depan belakang sama frame slider jadi ini tuh bikinnya custom bikin sendiri pakai bahan mentah itu habis berapa ya 800 ribuan lah jadi udah sepaket frame slider sama jalur roda depan jalur roda depan belakang terus frame slider udah jalur roda udah ini kalau karet shock karet shock ini pakai punya gordon ukuran 41 itu harganya Berapa ya? 100, ribu, 100 lebih lah pokoknya. Harganya 100, ribu, 100 lebih. Soalnya bahannya bagus juga sih lumayan bagus bahannya. Nggak apa ya? Nggak gak keras gitulah lah pokoknya bahannya. Beda sama yang harga-harga di bawah 100 itu udah pernah nyoba. Itu bahannya kaku. Sekali ini itu langsung kempes. Jadi karet shock pakai punya Gordon, 41. Harganya sekitar 100 lebih lah terus bagian depan udah sekarang apa ya cover engine kalau cover engine cover blok cover blok kiri kanan nih maka yang model baru kan kalau yang model lamanya itu dia gimana ya kalau mau dibilang paling bagus yang model baru ini sih, untuk tampilan dari segi tampilan ini kemarin tuh beli cover blok kiri-kanan udah sepaket sama engine guard bawah itu harganya Rp175.000 udah sepaket pokoknya dapat cover blok kiri-kanan terus dapat engine guard bawah terus apa lagi? Oh ini selang radiator pakai Samco Samco sport warna biru itu harganya 300.000 udah sepaket pokoknya semuanya selang radiator tinggal pasang lah pokoknya jadi tinggal pasang sekarang lanjut nih tijakan kaki depan nih pakai dari merek TLD warna biru TLD TLD ya TLD itu harganya sekitar berapa 300.000-an kalau tijakan kaki depan kalau untuk pijak apa pedal rem ini custom pakai punya KLX jadi yang dari KLX itu yang dari punya KLX diambil kepalanya aja depannya terus yang dari yang punya WR dipotong terus dipakai dilubangin jadi pakai baut kayak gini kalau untuk pedal rem itu harganya Rp175.000 Hai terus untuk pedal persneling, ini pakai punya WR khusus pedal persneling tuh harganya kemarin 100 ribuan. Terus lanjut ke ini pijakan kaki belakang, footstep belakang. Kalau footstep belakang nih, pakai punya mx king, eh mx, king, ya mx pokoknya sama aja sih mx satria fu, pokoknya pakai punya itulah mx sama satria fu. Untuk mereknya nih merek Kakra ada sih yang merek fast bike kayak gitulah pokoknya jadi footstep belakang ini namanya footstep robot footstep robot itu harganya kalau yang kayak gini tuh harga berapa ya 300 ribuan kalau salah pokoknya hampir-hampir 300 lah harganya jadi cari aja di Tokopedia ada itu namanya footstep robot footstep robot Satria FU Terus ini banyak yang nanya sih. Ini ngakalinya lumayan ribet sih. Soalnya gimana ya? Nyesuaiin posisinya yang beda sih. Soalnya kan posisi footstep belakangnya WR itu beda sebelah sebelah sebelah itu tingginya beda. Jadi lebih tinggi kanan. Lebih tinggi kanan. Jadi yang footstep kiri sebelah kiri itu dia lebih ke bawah. Makanya ukuran step sebelah kanan, footstep sebelah kanan itu lebih panjang dari sebelah kiri. Makanya Kali nya tuh ada ribet, di disimbang. Step belakang udah, terus ini swing arm, swing arm ini pakai punya apa? Oh, replika KTM. Itu harganya 1,6. Pakai replika KTM, bahannya full besi. Cuma ya gitu, ada apa lebih berat dari swing arm standar. Terus lanjut ke setelan rantai. Kalau setelan rantai ini pakai punya KTM, merek ROZ, warna biru. Itu harganya ROZ, setelan rantai ROZ. Itu harganya setelan rantai ROZ itu kemarin 350 ribu. Kalau nggak salah, 350 ribu setelan rantai. Terus ini karet apa sih bantalan rantai bantalan ya bantalan swing arm apa bantalan rantai si namanya bantalan swing arm apa bantalan rantai si namanya ini make punya KTM itu dari merek Pro Prochaken itu harganya kemarin 400.000 ini bahannya plastik kayak plastik gitulah pokoknya tapi dia lebih kuat dari daripada yang karet kalau yang karet kan cepat kemakan kalau yang ini lebih kuat pokoknya udah lama ini makanya udah dari kapan terus kalau untuk gear depan belakang standar gear depan belakang standar cuma diri pen warna hitam kalau untuk rantai ini pakai Triple S ukuran 428 h, warna biru kalau untuk rantai tuh harganya berapa ya? triple S 200ribuan lah rantai triple S itu. Terus apa? Stop lamp, stop lamp belakang nih make punya KLX. Cuma yang model KTM. Itu ini yang model KTM tapi yang dipakai cuma stop lampnya aja. Kalau spakbornya sama saya dilepas, nggak make spakbornya, jadi cuma ngambil stop lamp. Itu harganya berapa ya? 60.000. Top lamp 3-in-1 KLX model KTM. Kalau kenapa pakai yang apa yang ini dari apa? Dia kalau yang ini tuh, dia lebih bagus dari yang sebelumnya. Yang pertama itu yang model runcing. Itu kalau yang model runcing tuh lampu senja nggak kelihatan sama sekali. Kalau yang model KTM ini lebih jelas, pokoknya lampu senja. Jadi, makanya pakai yang ini terus apa ya? Top lamp mudah ini sekarang kenal pot kalau kenal pot ini pakai Norifume, Norifume t-rex t-rex SS itu harganya kemarin berapa 1,9 kayaknya 1,9 Norifumi t-rex untuk wear kalau kemarin kan pakai roket 4 sekarang pakai t-rex diganti kalau dari ukuran slenser mah panjangnya lebih panjang roket 4 jadi yang t-rex ini lebih pendek slancernya terus kalau untuk suara <coughs> suara mah kalau kata saya ya lebih enak t-rex daripada roket 4 lebih suaranya tuh lebih keluar terus lebih padat kalau untuk performa mah nggak beda jauh sih sama roket 4 jadi ya tergantung selera mau pakai yang mana terus sekarang Oh ini Cover knalpot ini makanya dari Norifumi, itu harganya <coughs> berapa ya? Itu harganya Rp150.000. cover knalpot Norifumi, terus ini cover knalpotnya dipakai juga di bagian belakang, di dekat slencernya. Slencernya di dekat slencernya, jadi kenapa pakai kayak gini? soalnya kan Soalnya kan posisi footstep belakangnya dirubah jadi lebih tinggi. Jadi, otomatis posisi kaki lebih mepet sama pipa knalpotnya, kan? Jadi, sama saya dipasang kayak gini. Soalnya, udah pernah makan korban kaki orang kena di sini, cok. Soalnya, udah pernah makan korban kaki orang nempel di pipa knalpot ini. Makanya, sama saya dipasangin kayak gini. Terus, cover ini sudah, ini semua udah, ini handle grab ini banyak yang nanyain, nanyain sih Handle Grab Ini Handle Grab pakai punya KTM Merek Erozen Itu harganya Berapa? 300 Pokoknya hampir ratus ribu lah harganya Tergantung toko juga sih Ini belinya di Tokopedia Banyak sih Cari aja di Tokopedia Handle Grab Handle Grab KTM Tulisannya Handle Grab Tulisan Grab ini tuh sama Kayak Grab grab-grab yang aplikasi itu G -A -G -R -A B. jadi caranya Tokopedia pasti ada terus ini ngakalinnya itu dia di bor yang bagian bawah ini dibikin dudukan pakai plat yang bagian bawah ini ngelubangin bodi juga sih terus kalau untuk bagian atas ini duduk di baut jok pakai baut job. jadi baut joknya diganti yang lebih panjang Soalnya kan dibawa kalau bawahan bawahan handle grabnya ini dia dikasih baut 12. Tapi kan baut 12 ga muat kan di jok belakang. Soalnya jok belakang kan baut 14. Oke, sama saya diganti jadi baut 14. Dibor lagi pusingnya. Pusing ini. Jadi masihnya gitu sih. Ini mau dibuka tapi nggak ada kunci l ya udah. gini aja. Pokoknya yang bagian bawah ini bikin dulu sendiri. Kalau yang bagian atas ini Pakai bot apa? Bot jok. Terus handle grab udah. Sekarang apa lagi? Ya? Handle grab udah. Sekarang berarti ke bagian jok. Kalau cover jok ini, ini joknya kan udah tahu ya. Ditambahin kusah sama saya dia ratain kalau untuk covernya ini nge-custom sendiri bikin sendiri jadi nggak beli jadi kalau ini tuh di custom sendiri cover joknya pakai cover jok ori jadi yang tengahnya yang biru ini pakai cover jok ori yang kirinya ini pakai yang biasa warna hitam nge-custom cover joknya gini tuh habis berapa ya? 150.000 lah jadi kita beli sarung jok satu yang warna hitam terus dijahit sama yang cover jok ori ini dibikin motif kayak gini itu habisnya seratus lima terus cover jok udah sekarang apa stop stoplem udah kalpot udah gear udah oh ini standar samping untuk standar samping ini pakai replika ktm punya klx kayaknya itu harganya 90.000 standar samping replika KTM. Terus soalnya kalau yang replika KTM ini dia posisinya lebih tinggi, lebih panjang dari yang standar. Jadi kalau pakai standar apa? Kalau pakai yang standar itu dia nanti posisi motor tuh miring, miring sekali jadi rawan jatuh lah pokoknya. Makanya sama saya diganti yang replika KTM karena lebih panjang. Jadi pas berhenti, marker motor tuh enak. Karena kan soalnya ini ditinggikan lagi kan belakangnya. Jadi banyak yang nanyain, Bang ini pakai peninggi depan belakang atau enggak? Kalau ini mah nggak pakai peninggi sama sekali. Nih di bagian depan sok depan itu nggak ada nggak pakai peninggi sama sekali. Cuma setelannya dimentokin kayak gini, dikasih mentok dikasih habis pokoknya. Setelannya dikasih habis. Kalau untuk belakang iya ditinggiin. Jadi ini posisi ini plat unit tracknya ini, ini dirubah. Gak tau posisi awalnya tuh kayak gimana. Pokoknya kalau yang mau bikin ya samain aja kayak gini. Terus yang sebelah kiri dipindahin ke sebelah kanan. Jadi yang L ini, yang ada huruf L-nya di sebelah kanan, yang ada huruf R-nya itu di sebelah kiri. Terus tinggal ditambahin ring aja di bagian dalam sini. Tinggal lihat aja, ada ring sih di situ kayaknya mau udah dilepas ding, ya kayaknya udah nggak udah, udah pakai ring lagi, pakai ring bawahnya. pokoknya gitu cuma diputar kayak gini biar tinggi. Tapi itu ini make arm replika KTM yang lebih panjang ukurannya. kan kalau arm standarnya lebih pendek, jadi nggak tahu kalau pakai arm standar terus diputar kayak gini tingginya bisa sama nggak? Soalnya ini kan armnya lebih panjang dari yang standar terus ini paling Velocity Velocity ini pakai punya WR3 Velocity pakai punya WR3 itu harganya berapa 250.000 apa 300 kalau nggak Velocity pakai punya WR3 terus dudukan plat nomor depan ini pakai punya CRF ini mau dari lama dari paling pertama sekali ini kalau mau bikin pelat dudukan pelat nomor depan Pakai yang punya CRF Udah ada videonya Tinggal scroll aja ke bawah Jadi diakalin, ditambahin pelat Biar posisi dudukannya lebih maju lagi Terus kalau untuk dudukan pelat nomor belakang Sama pakai punya KLX juga Jadi yang dudukan pelat nomor belakang KLX itu Di las lagi sama saya Dipendekin Kan awalnya kalau pakai yang punya KLX kan di bawah sini Di baut yang ini nih jadi kalau di di situ dia lebih apa takutnya mentok sama ban plat nomornya jadi sama saya dipindahin ke atas terus dikustom lagi kalau mau bikin dudukan plat nomor belakang udah ada videonya tinggal scroll aja ke bawah udah saya bikinin juga terus apa lagi? kayaknya mau udah itu doang variasinya enggak ada lagi enggak banyak lagi paling sama juken 5 juken 5 di dalam sini juken 5 pakai gen-5 turbo BRT itu harganya berapa satu satu lima puluh satu juta 150 ini udah semua handle grab semua udah apalagi yang divariasi udah enggak ada selang rem main pakai selang rem standar enggak pakai yang hel-hel kayak gitu nanti aja memang udah rusak-rusak selang remnya baru diganti jadi variasinya mah itu doang apalagi ya udah gak ada kayaknya velg udah ini udah reflektor lampu depan udah itu udah step belakang oh ini dekal, dekal ini dekal ganti jadi dekal motifnya gak beda jauh sih modelnya sama yang lama cuma rada dirubah-rubah dikit ditambahin background kayak gini nih kalau di warna hitam ditambahin vektor kayak gini kelihatan gak sih vektornya jadi ada kayak motif-motif vektor. Coba kita cari yang lebih jelas. Nah ini nih dikasih motif vektor kayak gini di bagian hitamnya. Dikasih motif vektor. Terus bagian birunya juga dikasih motif vektor kayak gini. Jadi kalau untuk decal nih, make dari Girti Heroes, Girti Heroes Graphics bisa cek instagramnya dirti Heros graphics jadi disitu bikin decal terima apa jadi disitu ngejual decal decal terus apparel kayak jaket baju kaos kayak gitulah pokoknya sarung tangan jadi tinggal cek aja in, apa instagramnya nanti sama saya dikasih link, link instagramnya di deskripsi di dirti Heros graphics sama dirti Heros industry untuk harga decal ini ini yang bahan orajet itu harganya 550 atau 600 ribuan kayaknya harganya kemarin. Jadi yang bahan orajet itu harganya 600.000. Jadi harganya tuh mulai dari 300.000 tergantung laminasinya. Semakin tebal semakin mahal pokoknya. Jadi yang paling tipis itu laminasinya harganya Rp. decal Dekal udah. Sekarang apa lagi? Jadi kalau dilihat dari jauh gini sih kelihatannya kayak biru polos, warnanya polos. Tapi kalau kita lihat dari dekat tuh ada background faktornya. Background vektornya ini yang cakep sih. Jadi, kalau pas dari dekat, tuh kelihatan background vektor ya. Tapi, kalau dari jauh, mah, kayak kelihatan polos, nggak terlalu kelihatan vektornya. Jadi, buat yang mau bikin decal kayak gini, model vektor vektor kayak gini, atau mau samain dekalnya, kayak punya saya, ya tinggal cek aja Instagramnya, Heroes di RT Graphic. Di Disitu ya, ramah-ramah di dompet lah harganya, mulai dari 300 ribuan semuanya udah sisanya sih standar gear belakang sok belakang sok depan tuh masih standar semua jadi pengennya sih pakai sok usd pakai usd punyanya ya paling bagus sih KTM yang tiang besar yang WP tapi ya harganya lihat harganya dulu terus nanti sok belakang ganti ya kita menghayal dulu lah dari sekarang siapa tahun nanti kebeli kan ada rezeki bisa kebeli amin amin jadi kita mengayal dulu sok depan pakai punya KTM swing arm juga pakai punya KTM yang ori terus sok belakang pakai punya KTM oh, iya. jadi apa kelihatan gagah sok depan KTM kan paling-paling gede tuh. yang buang WP kelihatan gede pisan kan jadi kita mengayal dulu nanti jadinya kayak gimana kalau pakai punya KTM depan belakang soalnya karena hidup itu dimulai dari menghayal kalau enggak mau hayal mah nggak bisa hidup jadi kita pikirin dulu nanti kita mau beli apa masalah apa jadi pas biar ada duitnya itu nggak bingung mau beli apa Oke jadi mungkin gitu aja sih video reviewnya ini udah semua kalau master rem semua master rem depan belakang semua masih standar saya nah, pengennya tuh ganti kaliper depan belakang pakai RC, rcb rcb atau enggak mesin yang warna biru cuma nantilah kalau ada duitnya Oke okay. jadi mungkin segitu aja video reviewnya udah dibahas semua kan jadi ditunggu aja video konten di bromonya jadi tunggu aja video di bromonya nah rencananya besok mau ke Bromo Minggu jam 1 pagi eh Minggu jam satu pagi Senin jam satu pagi jam satu Senin jam satu malam udah naik jadi dari sini tuh hari Minggu pagi ke Malang jam-jam 8an lah start ke Malang jadi besok ngonten dulu ngonten San Mori San Morinya ke Malang gitu perjalanan touring Mojokerto Malang San Morinya nanti habis video sama video sarmorinya baru video di bro oke tunggu aja konten selanjutnya see you next video